kembali lagi sampai bagus dan kali ini kita akan membayangkan game Naruto 10 Ultimate Ninja Impact dan game ini udah lama pernah gue mainin di HP guys karena memori gue terbatas jadi gue harus mundur dulu sampai ke punya PC dan akhirnya ke bisa download Naruto dan Ultimate Ninja Impact ini sekitar ukurannya sekitar 11 gigaan guys dan gue harus rela rela bergadang sampai jam 1 kebetulan ini game karena pakai kuota malam guys kalau pakai kuota yang 24 jam mungkin cepet habisnya guys dan ini game ada agak sama dengan Naruto Ultimate Ninja Storm hanya saja ini lebih apa ya guys grafisnya lebih mantap dan lebih portable di HP ada dan di PC juga ada guys dan kalian bisa mainkan di emulator PPSSPP. SSPP nanti bisa di handlingnya di bawah gue pakainya sih free room kalau di PC kalau di Android pakainya emu paradise dan kalau kalian pakainya Android kalian bisa download yang di emu paradise gue, gue kasih link di bawahnya dan kalian langsung download aja oke langsung aja kita load game kenapa load game karena gue udah new game dan ini masih 0% ya Ultimate Road compression masih 0% jadi langsung gue jadi ini cuma ngatur-ngatur bagian settingnya tuang guys settingnya suaranya lah atau apalah dan itu gue atur tuang dan kagak gue mainin belum gue mainin ya dan kita langsung enter dan gue akan kecilin sedikit volume di bagian game ini guys agar suara gue lebih kedengaran bentar udah gue harus sedikit kecilin sound effectnya background volumenya sekitar aja dan Uzumaki, seperti ya Mungkin suaraku masih terdengar dan kemungkinan besar terdengar lebih jelas ya guys Semoga aja terdengar lebih jelas guys ya, Kita langsung mulai ke Ultimate Road Dimana perjalanan cerita Naruto ini dimulai dari Naruto Shippuden yang Atau Naruto Remaja yang pulang dari latihannya bersama Guru Pertapa atau Guru Jiraya selama setengah tahun Lama banget ya guys belajar belajar SMP masih tiga tahun aja gak tamat-tamat cuk dan kurang satu bulan lagi kita magis oke kita lihat saatnya guys dan gue akan sedikit minum guys belum minum sama sekali ini cegah Corona ya guys dan kalian yang ada apa kalian juga harus stay safe aja dari virus corona dan banyak-banyak minum air lagi Dan banyak-banyaklah berkeringat karena itu bisa menghindari corona ya. Ini ceritanya dari Naruto kecil ya Dia pergi bersama Pergi sama Gurunya Ciraya pergi untuk menjelajah dan berlatih Dan beberapa tahun telah usai. Ini suaranya Jiraya Atau suaranya selesai topi, tidak tahu juga Ini bakal bahasa Inggris And kalau now, sebenarnya bisa pakai bahasa Jepang Tapi lebih suka pakai bahasa Inggris saja The story begins anew. Yep, this is Naruto kembali, Ato. Naruto's return, three years away from home. Tapi yang benar sih biasanya tiga setengah tahun, hampir tiga tahunan nangkis, setengah tahun. Hello, you haven't changed bit. Kau ada perubahan sama sekali. <laughs> check out Grandma Tsunade up there. Mau cek dan Tsunade di atas sini. Ram who want ramen? What's with you and your ramen? Listen. Now that we're back, the first thing we should do is visit Tsunade. What? <laughs> Naruto? Huh? Sakura-chan. Nice Suhani. to see you again, Naruto Wow! I can't believe it's you! Uh, Mungkin anyway, skip atau langsung guys langsung lanjutin ceritanya with Purvi's best So you had a pretty rough time too, huh? Huh, now that I take a good look You're taller than, than I remember <that's> Hmm, really? Taller? And well. Sakura what's wrong? What is, um, Pikirnya sakura naruto um, udah, udah think, tinggi dan right mungkin ada perubahan pada dirinya sure. Sedikit no. peka atau gimana gitu guys uh, well, Dan ternyata you know, juga sakura itu salah sakura. ternyata <laughs> masih tetap sama yang dulu sure Oke so, kita langsung skip aja guys, daripada kelamaan kita langsung menuju ke tutorialnya Dan guys sedikit hafal di bagian sini Dan pengaturannya sih gue gak begitu rumit sih guys cuman kalian udah hapalin settingan gue yang sedikit membingungkan ini Karena gue pakainya di PC dan banyak bugnya guys ada sedikit ngelek ngelek gimana gitu Dapat niruka Oke, okay. seperti biasa, kita gitu, pakainya keyboard. Uh, apa guys, gue lupa tadi mau ngomong apa aja. Ah, ya. Gue akan tunjukin settingannya, mungkin setelah lawan Kakashi ya, guys, atau setelah nawatin chapter prolog. Skip langsung aja. Kita langsung mulai dengan tutorial-tutorial dan langsung melawan si Kakashi Hatake Atau Kakashi no Saringan, Saringan no Kakashi ya Kalau Kakashi no itu yang tuh, Udah useless banget supah Oke okay, kita nah, pakai Naruto Naruto Uzumaki Dan di gambarnya sini, di loading ini cuma ada gambar tim 7 doang Ada gambar liannya Sedikit Gemarlan, guys, sedikit nge-like ya guys sedikit nge-like disini guys go mungkin ini sedikit nge-like tapi gak apa-apa guys mungkin di chapter berikutnya kalau biasanya chapter prolog itu gak nge-nge-like tapi di chapter berikutnya kagak guys aneh kan Turun job so a lot depends on how you use the x button. Oke, okay. gampang sih nih masih tutorial gampang kan. Ntar gue paling males tuh ngadepin joni jonin kuno yang banyak itu dan bikin nge-lag banget guys. Udah patah-patah ngelag banget. Ada ya freeze destination. Oke, okay. selanjutnya. Gotcha. Ini oh, gitu, oh, cek cakra kombo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kita pasir Naruto, Kalau hai, kota kan, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sedikit, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Chakra Shuriken yang udah kecoba coba tadi dan Chakra Dash nah jadi segitiga guys dan ini sama persih ya, ada di Naruto Stoke sebenernya gue mau lanjutin yang Naruto Akatsuki Rising guys cuma gue mau mainin ini dulu guys jadi Akatsuki Rising masih episode pertama ya kita gue akan lanjutin besok karena gue mau namatin yang ini terlebih dahulu karena ini lebih epic lebih bagus walaupun agak ngelak-ngelak sedikit harus ada pengaturan sedikit tapi apa-apa karena aku suka kenapa naruto strom dan juga bisa main naruto strom misalnya cuma main naruto impact orang pakai nanti-nanto jenis show them the results of your training Go get Shit. Oh ya ini masih normal ini ya, gue yeah, yeah. kira ada difficult eh, easy yeah, yeah. tapi, yeah. tapi kemungkinan lawan sakuranya itu guys yang susah tapi versi normal tapi versi easy mah biasa tapi setidaknya gue akan pakai yang normal aja karena itu, itu veteran lebih veteran dan gue gak nge-nge-nge-nge langsung nge -like, langsung patah-patah luar biasa karena kecilkan volume kalian tak bisa kalau habis habis kalian atau laptop kalian speaker nya gak susah kan cuma kena -kena ini guys nge -like banget aku di buru lama sih itu pakainya headset oke okay putaran kematian. Coba pakai putaran kematian. Nih. Karena gabah bunuh cepat bunuh musuhnya. Oh goblok. Oh, puter terus puter terus amat langsung secret nih jutsu enggak secret nih jutsu anjing Bang banget di sini guys cuman ngelag banget patah-patahnya parah sini banyak banget pas banyak jutsu luar biasa patah-patah tidak suaranya 42. Ah, ini sih masih memaafin guys. Tapi enggak, tadi hancur banget, sumpah. Gila aja sih. karena memang untungnya sebesar gitu ya, maksimum lah. Jadi uh, pengaturan yang sedikit jalan masih bagus. Pengaturannya udah tepat. Ini pengaturan yang paling rendah loh, guys. Dan paling tinggi bisa ini bisa XT. Cuma ngelek dan juga bisa cakra sini karena negara-negara itu uang terus bukan pakai ini yang muter aja gitu puter aja terus puter bunuh semuanya bunuh semua aja burung ini masih belum maafin tapi kayak tadi gak bisa aja. kurang satu kurang satu di sini. sini loh nyen i've got goblok nah Oke, udah kebuka nih. Mungkin garisannya. I'll leave ninja this fate The is down. You can no process. Pro project. -pro Tetap saliwat langsung aja. Lawan para kamar yang kecil itu yang ada di sana, dan gue harus ngisi cakra terlebih dahulu buat dipersejalan. Secret ninjutsunya tadi sinilah ngelag dimulai nge -like parah lagi guys <SILENCIO> langsung cepetan habisi semua Naruto <SILENCIO> Giant Rasaiga habisi semua Naruto dan pindah kamar terjadah berapa ini jam-jam belas malam <SILENCIO> weh anjay gue minum terlebih dahulu guys kita muter terus sejak like ini guys dan cepat cepat nyetis dan upload wow. aku pakai kuat malam di sini wow. kalau aku pakai kuat yang gue buka, jam up enggak you right. tidur hari ini guys ini kan malam minggu jadi nggak ya, bebas dong, ya. ada kebebasan tidur ya. ada kebebasan jadi harus banyak, kalau semuanya sampai pekak kasih putar kok putar terus, putar, kakak pusing apa ya? Oke, okay. Isi Cakra terlebih dahulu melawan si Sakura. Baru kita aktifkan ya Ultimate Mode. Oke, okay. dan kita full dan Cakra kita juga full. Jadi kita bisa melawan si Sakura dengan menggunakan Ultimate Mode. Oh. Cinovi understanding test impact. Uh, when you end your opponent use ninja test and run into its outer, you you active test impact. If you the first one to success under the command, won the life. You will render your opponent unconscious. Okay? skip. Okay. time to show them what I got. Oke kita X coba. kira <tiongkok> ya, cepet goblok mampus kena suani bisa kena mampus suani goblok goblok goblok sing pakmas ini terus ya Oh, ready jing sumpah, pakai Lalaalaala. Pakai okay, nanti ya. Kedua setengah dulu, goblok, oh, sumpah, nyeng ini. Kayaknya banyak, Kak. Mampus, dulu. terlihat, Anjing. Ini kemana sih? Agak bingung nih. Bande gue, bande bantu gue, bantu gue please. Karmati lu anjing. Sacra is defeated. Sorry Sacra, looks like I wouldn't miss one. Mission complete. Oke, langsung lanjut ke pertempuran kita dengan dengan sakura melawan kakashi hatake, aduh tangan gue pegel wis, kita dapat rank B, seharusnya si S, cuma D, atau perlu dong kita langsung kita skip semuanya, oke. Okay loading lagi dan langsung aja kita skip semuanya nih, sini oke okay, sakura dulu dapet battle card. of data uh, no dari terlebih uh, dahulu ini shop jadi kita bisa beli kartu ataupun Rio ya Rio bisa dibeli Rio oke duration of training kita skip skip aja dan langsung aja ke pertarungan kita menuju bukan menuju sih, lawan sih Atake Kakashi nah, Langsung sini Pertarungan kita dengan Kakashi Kakashi Challenge Begin mission, let's go Gue gak takut sih sama Kakashi cuman gue belum ganti modenya Dan itu amat, uh, no, no no. Return to the training field Kakashi explain the exercise to Naruto and Sakura The two must undergo the bell test Just as they did long ago Before farming Team 7 Prologue Naruto return Kakashi challenge Oke okay, langsung skip dua mat. Kita tahu ceritanya, guys. Dan ini ceritanya mirip banget sama cerita animenya Naruto yang asli. Walaupun sedikit ada perbedaan seperti pembicaranya, guys. Pakai Naruto. gambarnya Sasuke happy. Bukan yang Taka. Kalau yang Taka itu yang dipakai di War Arc guys. Ini masih pakai Happy yang di mana baru bergabung dengan tim Orochimaru. Mission start. Mission start dan ini malam-malam guys, Benar harus jalanin misi dong. Oh ya, yeah. ini teman gue. Sakura jadi eksekutor, eksekutor teman sku, temen gue. So, jadi Sensei partner. Jadi so okay, sini ada Kakashi KW, ada Kakashi Nusin aku sih jadi sini kita harus juga harus membunuh an buah-buah bu an buah-buah bu dan komplit let's go Langsung, kita kan jutsu bisa bisa pakai yang Cahaya Spin itu ke sana, itu bisa cepat banget bunuh musuhnya <laughs> Gas putar semua <laughs> Aku sedikit fokus Jadi aku akan diam sedikit lah 4 kali anjing Rasa ingin anjing kena Fuck understand Just how good Kakashi sensei really is. langsung gas ke, ke tak kurang kita berdua sah kurang lebih terus ini orang Yusuf nah, banget ya ke sini dan lak gua ada di sini guys sumpah goblok 28 anjay sensei she's amazing bisa jalan. Ya. langsung menuju ke bagian warna merah atau pagarnya ada kebuka you can no lagi kita harus lawan si bu kampret jadi ya bagaimana lagi ngelek-lek lag-lag like, like time, oh, bukanan tuh, jadi sedikit anu langsung gas, hmm, mampus kita di udah bisa aja belum juga. Lalu, langsung semuanya apa ya, aja pakainya. Dan coba ini tuh langsung speed. Langsung ngele wong banget. Suaranya kocakan kan guys? Coba nih suaranya kocak banget. Muter. Pantesan enggak bisa muter, gua nggak bisa nyakar. muter semua hai, Gak, Cakra Gak. Gak. jangan lupa guys apa langsung aja guys ketemu Gak. ini, Gak. Gak. Gak. Gak. Gak. Gak. Gak. kayak gitu ya itu tuh kayak ya buat bisa jadi ke istilah dulu, sumpah cuma masih banyak tuh mukanya ngeselin Coba. kenapa lu dadanya terlambat, sakura beberapa minggu ini gue main yang game-game ibu terlebih dahulu karena game, -game ibu lebih baik daripada game-game yang sedikit mengaduk unsur dewasanya nih ini demasinya sih pintin atau semacam really oke okay, jangan lupa nambah darah karena ini adalah pertarungan kita berdua dan jadiku gue juga butuh butuh udara guys cuma Queen nanti yang lawan si sakura cuma jadi support oke kakashi sighted nah ini the real kakashi dan kita akan melakukan finishing blow gimana epic momen ini akan terjadi finishing blow akhirnya dibawah 500 dan siap pukul loe kena gua lu The yeah, love. I'm not a kid I'm I'm looking forward to that, <laughs> that is where is et lagi Oke 50% dan inilah waktunya kita guys Epic moment tim 7 menebut bel beli si Kakashi dan gue harus cepat-cepat jadi gue harus fokus di sini Sip Guys Oh Kurang sedikit lagi guys agak nge sini enggak patah-patah jadinya gak cepet ini bidang dua doang <laughs> strategi kami berhasil kalian tumbuh kuat kalian berdua yap chapter prok udah selesai guys walaupun bidang dua gak papa lah emang ini agak game-nya pada-pada bukan keyboard gue, guys keyboard gue masih normal-normal aja. Keyboardnya masih normal-normal aja. Tapi dapat rank S lumayan lah. Tonton udah complete. Oh, ternyata tonton itu ada babinya si, si zune Oke, okay. sebenarnya ini keyboard coba, gak apa-apa, gak apa-apa guys ini masih baru keyboardnya hanya jadi masalah di sini kan cuma ini yang gak patah-patah. Proyek Naruto, lapar lagi? Biasa <tuh> harus makan have... ramen. Okay. ramen. <tuh> ya biasa kan Naruto selalu ke acara ramen. Well, I guess go on akhirnya prolog sudah selesai guys jadi gue harus lanjutin di chapter pertama besok jadi gue harus yang pertama mungkin upload ramen upload. upload sih. Huh? wait a sec naruto is that you Oh, si Kamaru sama Temari I knew it, it is you. Shh, Sh is that you? you? And Hon, then it's you. It's me, Demari. Well, Long time, time no see, Naruto Ishmael. Wow, what a surprise! Nawito like, yeah, yeah, so ya, udah butuh bahasa Afghanistan. Ya, yang tadinya bocil justru, jadi yang sekarang udah kuat banget. What you talking Come to think of it. What are you two doing together? Please. Like I would ever. I'm just here in the lead for the next tuning exam. And I'm here to meet the sand messenger. While I'm in town for the exams too. I hear you've had your own troubles lately. I don't know. It all feels like it happened to us. Huh? Signed up? For the tuning exam of course. What? You mean Sakura and Choji and Hinata have all become tuning? Didn't you hear what I just said? Naruto terkejut karena uh, yang lainnya udah sampai ke dia masih sampai ke hey, Genin masuk <laughs> well, actually... ah, aja skip no. aja guys kelamaan jadi Naruto Genin ya guys jadi Naruto masih Genin sampai di perang dunia keempat dia masih Genin dan jadi Jonin setelah pembelajaran walaupun Makanya terpisah antara ya gitu lah antara dari tubuhnya itu guys oke okay. wajah oh, yang disetrum gitu loh tanah aja gak juga ini terlebih tuh oke okay, dapat ini take ke oke pakai sakura confirm dapat ino kalau nggak salah ini ini mah dapat si kamaru yang ini kurang satu lagi, is, long time no ramen. Gue kalau main game yang ada story-nya tapi lama gue suka skip guys, tapi kalau kagak lama bisa gue ikutin. Long time no ramen. Ini ketemu sama Kuri Ruka. Guru yang dianggapnya yeah. sebagai ayah. That counts for a lot more. I guess so, but man in Rue Cosenç, that perky sage can be a pain in the neck. Still, isn't it all due to his teaching that you've become so strong? <laughs> I guess you're right. <laughs> oh, hey, I heard the from the Hidden Sand Village has been made kazakage. Oh, well, he always was special. Does it really bother you that much? <laughs> harus berenang ngantuk guys dan harus ngeliatinnya lagi mm -hmm. <laughs> tapi gak apa-apa lah gue langsung skip aja guys gue udah ngantuk banget sih benar tapi gue harus ngeliatinnya tit ini terlebih dahulu dan harus tiap hari guys semalam so, minggu lagi okay, kalau upload mungkin setiap malam minggu aja guys nah, karena harus setiap hari gak bisa guys karena harus ada pembelajaran lah harus apalagi dah Theater clear, oke okay, chapter block sudah selesai 77% lumayan dan gue harus save terlebih dahulu save save play data dan gue tujuin kan tunjukin ke kalian uh, tentang settingan gue yang sedikit rumit kadang kadang bisa kadang kagak ya guys jadi ini ada sedikit punya gue yang mana gue pakai settingan ini jadi gue pakai Open OpenCL bukan direct 3d9 nya dan modenya gue pakai buffer rendering tapi kalian bisa coba pakaian skip buffer effect ini kalau masih nge-like dan frame skippingnya pakai yang yang kedua pakai, pakai dua ya pakai dua saja auto frame skipnya gue centang centang mungkin kalau kalian mau coba nyetting kalian bisa post terlebih dahulu ini alternative speed unlimited ini mungkin gak usah guys kalau masih diperluin ini pakai ini fxaa anti-aliasing performa terutama high resolution 2x psp atau satu psp atau auto satu banding satu ini semua centang guys kecuali yang bawah ini retain change textures sometimes slower jadi gak usah saya nya kalian atur medium ataupun low bisa atau high bisa upscale level off, upscale tipe xbrz dan ini jangan dicentang. srp filtering off, extra filtering auto. filternya linear. Kalau enggak linear pakai nearest. Dan ini udah sampai ke ini udah enggak kepakai audionya enable sound centang, global volume kalian bisa atur sendiri sesuai kalian mau pakai yang langsung 10 atau 10, 9 terserah audio backend restart rex auto audio latency medium dan ini jangan cendang. masuk ke sistem sistem yang biasanya agak berpengaruh ya fast memory centang, gak usah dicentang. ini fast light on slow storage virtual clock since tidak usah centang cemulet PSP cpu clock nah jadi sini kalau kalau masih nge -like, guys, kalian bisa coba yang lebih kecil dari 365 gue pakai 365 tapi kalau masih nge -like, kalian bisa pakai yang paling kecil karena semakin kecil itu semakin gak nge -like. kalau semakin besar semakin nge -like. jadi gue pakai 65 walaupun sedikit nge -like, guys. dan revenge snapshot frequency of general kalau gak usah nih usah dicendang dua-dua ini bagian bawah dan cendang bagian tengah save in my document dan ya, udah betul sih oke okay. juga kembali ke start lebih dahulu dan gue akan lanjutin besok mungkin gua akan record besok minggu guys tapi gua akan upload besok malam minggu jauh banget ya ya karena itulah apa kegiatanku yang leng... senggang cuma malam minggu doang dan sampai sini dulu episode Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact dan gua akan lanjutin ke chapter pertama dan Chapter pertama mungkin sebagai dua part karena banyak banget misinya dan itu itu aja harus ada misinya si guys si Kakashi si Naruto ada si karena ya sampai sini dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya bye bye.